2 Mantap mah bro You got a friend in me You got a friend in me Yo, sama bro, Apakah kabar semuanya? Mabar semoga kalian baik-baik saja mabar set selalu ya. Karena kali ini Ocha mau mereview review terbaru di season 1 ini, bro. Wow. Ini Mabar, ini namanya Dingo, Bro. Kalian baru dapatin ya kalau pas udah level 20-an lah ya battle pass kalian, Ma bro. Ini langsung ke buka ya bisa kalian pakai. Dan Ocha sudah siapkan juga Bro untuk Ocha review Dingo yang di battle pass level 50, jadi kalian baru bisa mendapatkan di level 50 mabro ya karena oca juga telat mabro nge-review tapi apa-apa ocha langsung siapkan best gun speed menurut ocha ya wah. ini oca udah lumayan lama lah ngeracik ya, untuk kalian ya mabro ya yuk langsung aja ke training mode mabro ya yuk kalian lihat sendiri ma bro ini bodinya lumayan besar sekali mabro tapi fire mantap ya RMG itu yang dipentingin fire rate-nya kayak chopper, ma bro. Ogre, uh, kayaknya masih tinggal di rate-nya, ma bro, dibanding olger ya, Jadi, Dingo lebih menang fire rate. Setahu ya, beda dikit lah, ma bro. Tapi kalau olger tuh sakit sih. Ini juga sakit, ma bro. sampai 4 hit, ma bro, ya. Tuh, ya, damage nya Kalau kena kepala, cuma perlu 3 hit aja ma bro. Ini skin biasanya, kita bandingin sama skin. Epicnya mah bro ya, Ini baru kalian dapetin kalau misalnya kalian berlepasnya berbayar dan sudah level 50 Tuh Aduh main sayang sekali ya round nya bro. Ya ketutupan mah bro ada temboknya tuh. Ya ini bad banget sih. Jujur ya, aja mah bro, sayang sekali. Kalau bisa dicopotin dah tuh. Kalau cara bisa copotin copotin tuh, ya, mengganggu banget sih. Ya. Sisakan saja tengah tengahnya iron ya, 1 sudah bagus padahal Cuma motif-motif lainnya itu mengganggu Mabro Oke okay lah ya Coba kita di jarak 40 meter Mabro Dimage nya berapa? Kayaknya 19-20an ya betul 19-24, kalau 24 ya. 5 gitu lah ya LMG itu penting banget Mabro Pelurnya harus banyak Terus long range nya juga harus bagus ya Recoil nya harus beraturan juga karena ini senjata support bro, ini pelurnya 80 ya kalau misalnya kita tidak modif, ada juga yang pakai yang peluru yang 40 bikin enteng juga bro senjatanya. Yuk langsung aja, coba mau main keren ya. Let's go bro. Oke okay, bro, coba udah di dalam game yuk. Let's go bro. Woo. Woo, woo, woo, woo. Nah ini ada steam shop juga bro ya. Ini bisa. Menyuntikkan ke badan kita, sure hehe gunanya tuh ya, buat regenerasi apa darah lebih cepat terus, kayaknya ke kebab juga gitu loh. Mabrak harinya lebih cepat juga, mabro. Nice Oke, oh, kita pakai ini sekarang nih. Oh, tuh kayak langsung, uh semangat lagi deh. Tak ya, buta. Wei, aku di ke Banyak banget orang dari sana mabru, Maafin oce mabru ya. Yes, Musing B. Pakai langsung, auto berjaya. Nah, auto berjaya, kita pakai lagi. Buset deh, Bang! Bener-bener, lu uh, gua tinju. <laughs> Halo bro, itu terlalu Mau menimpuk, pecah, keluarkan aja nih. Antar keluar drone, kita ambil posisi paling kanan sekarang deh. Eh, gua pakai sekarang ya. Salah nih, sebagian nanti. Hmm, dipakai-pakai mulu, ma Bro, murah banget. Nice, aku suka sekali. Ya Allah, itu enggak kena shock, so dia pakai kolbladet ma ah sayang sekali, tapi berguna banget. Dan ini, menurut Ocha. Uh, temboknya mengganggu sekali. Senjatanya enak, sebenarnya. Saya <tuk> kencang. kan langsung pakai lagi nih. Bawa, kayak pakai gongko. mantap! terpakai lagi. yang buat player support nih ma bro. ya dikit dikit ngehil, dikit dikit ngehil ya kan. cocok bener dah. kita pakai dingo yang biasa nih ma bro sekarang ya. enakan mana? ya udah pasti yang biasa sih harusnya. tidak perlu ditanyakan lagi. soalnya round satu sudah kelihatan ma bro. dan statistik juga sama ya. efek tidak bikin, tidak bikin makin Dewa, ya kan? Oke, beh, kenakan biasa, beh, luar biasa, beh, beh, mantap mah bro. sedot Ya Allah mabrur dia. Mau jadi balaskan pakai ulti asem awesome banget dahnya orang. Losing Losing hai Hai. Tuh pakai lagi stream Anjay. Mantap mabrur. sakit banget dah m16 ya m16 ini memang sakit sih mau bro kita keluarkan lagi nice kalau oh, didapet dong curang okay, nice Halo. Kita harus capture lo ma Bro. Mantap sekali. Oh. Ai. Mana musuhnya? hai Ai. Hai hehe semua Wah, wow. aduh itu lo cakala bro ya, tapi nggak papa lah. Ini udah mantap banget sih padahal. Hai. Oh, muncul palanya. <laughs> enak ya, enak sih. Enak sih mah bro, tapi kau lebih suka holder ya. Hmm. Oke okay, lebih. Oke okay, aja gitu Luger. Ini recoil-nya lumayan parah sih ya. Suka geter mah bro. Terus bullet spread-nya agak sedikit kurang ya. Kalian racik sendiri deh Menemukan enaknya gimana. Ini OC sudah sudah dikasih OEC marksman buat spread dibagusin, damage range, recoil-nya juga bagus vertikalnya. Steel rain for grip, ini bagusin recoil. Steel rain stock, ini uh, movement mah bro biar kita pas nggak yang terlalu berat agensi suppressor ada vertical recoil bagusin juga still rain, quickdraw ini biar adesnya lebih cepat dan nggak terlalu nge sama bro ya tapi menurut Ocha kalau buat jauh itu masih agak lumayan geter ya peluru juga kadang nggak masuk tapi worth it nih bro senjata ini ya bisa dibilang overpower kayaknya ya. soalnya kalau dari fire rate sama damage-nya itu lumayan banget Yaudah, mabru maksimal banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan nah, Jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mabru ya. kayaknya gitu aja untuk video kali ini. yap, see you mabru. Dadah, semuanya. Dadah, awak, yaudah, dadah, semuanya. See you next.